Guys, kali ini mau traffic report dulu lah di kawasan Surabaya Barat, Jalan Byung. Cukup ramai lancar, tapi nggak macet nih guys. Cuacanya mendung. Hari ini tanggal 7 Januari 2022 Ya, cuma di kawasan ini sih guys yang agak hetik nih. Kawasan wisata Bukit Mas ini guys, banyak sekali mobil keluar, sehingga menyebabkan kemacetan. Kalau nggak ada itu sih, lancar sih, hanya ada lampu merah di depan ya, tapi masih oke. Okay. Kalau jam sore di sini, waduh tempat ngantin di sini. Ya, cuacanya sangat mendung nih. Dan ada dealer Toyota di sini. selanjutnya lampu merah ini guys traffic light jadi kita tunggu aja dulu sampai ke depan kita mau menuju ke arah jalan tol Gunung Sari nih guys penyebabnya lampu merah ini guys. Wow. Ada mobil Toyota Vios modif. Kaca belakangnya gimana guys ya lihat ya guys ya. Diganti bodi semua guys. Kelihatan kayak itu kacanya ya? Ya, kawasan di sini cukup ramai. Termasuk kawasan elit di Surabaya Barat. Termasuk kawasan elit di Surabaya Barat. Banyak sekali perumahan di sini, guys. Perumahan-perumahan cukup mewah. Perambanan Residence, Wisata Bukit Mas 2, Royal Residence dan masih banyak lagi guys macet guys kadang ini banyak motor nih yang semakin bikin macet dia ambil arahnya sebelah kanan lalu dia mau belok ke arah kiri nah jadi ini yang agak bikin macet sebenarnya menurut saya ya guys ya berkendalara yang sopan yang baik karena jalan ini Bukan cuma punya Anda yang jalan milik bersama jadi kita saling toleransi ya guys ya. Ya, lampu udah hijau. Kita lanjut jalan menuju menuju ke Jalan Tol Musari. Kita akan ke Sidoarjo, guys. Setelah lampu merah jalanan cukup lapang Jadi sangat-sangat aman ini jalannya guys Tuh. Nah ini dia mobilnya guys Yang ada ke belakang Kita belok dulu Kita salip dulu guys Kita balap dulu Cukup sepi ya guys ya Di daerah sini ya Ini kita Menuju ke Perumahan Royal Residence guys Kalau di sini guys Nanti saya akan kasih lihat Perumahannya di sebelah kanan Perumahan ini cukup Elit Dia memiliki lampu merah sendiri guys Mau masuk perumahan guys Ini untuk masuk perumahan nih. Ada disiapkan Sendiri Tuh ada mitra 10 itu sana guys Ya Itu dia perumahannya guys Keren Pintu masuknya aja gede ini sudah jalan kembar. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini. Oh, kita akan berhenti dulu gas di sini untuk persiapan perjalanan. Kita biar minum dulu ya, guys ya. Kita lanjutkan lagi vlognya. Setelah kita persiapan di air minum Wah gila guys Sudah bahaya Tadi sudah mendung sekarang ngamuk guys Terus banget Yang di jalan hati-hati aja ini Bahayanya tuh biasanya Pohon tumpang ini guys banyak kejadian pohon tumbang karena mobil lagunya celaka kan terus banget ini Surabaya Tanggal 7 Januari 2022 Pukul setengah 4 sore Langitnya sudah seperti jam setengah 7 malam guys Wah gila Jalannya macet Keadaan di jalan kerka jaya ini guys hujan deras mobil mogok pohon tumbang ada beberapa cara supaya kita bisa nyetirnya itu enak guys kalau hujan bersih gini guys pertama ya speednya harus pelan-pelan kedua kita harus cek motor kita guys jangan sampai sudah kalah guys karatnya guys nanti gak kenyataan jalan kita ketiga kita lampu harus terangin. yang keempat paling penting guys Mobilnya harus tinggi guys, seperti ini guys. Padahal, nggak kan guys. Ini pajero. Jadi kita sudah nggak takut ada banjir guys, kendangan nggak takut guys, karena mobilnya sangat tinggi. Jarang guys itu guys, soalnya kembang semua guys. Bunga jarang guys. Stay ya guys ya Hati-hati di jalan dekat dekat darah. Jangan dekat dekat pohon guys Sarannya guys kalau hujan beras seperti ini Jauhi pohon Jadi jangan ambil di jalur sebelah kanan dekat pohon guys Saya ambil jalur kanan ini untuk kepentingan konten aja guys Supaya kalian bisa lihat guys kalau pohon-pohon itu gumbang Kalau dari tengah tidak kelihatan Oke okay guys Saya lanjut dulu guys Sampai nanti